Perancis kalah telak? Bape sudah usai? Timnas Denmark tampil mengejutkan usai mengalahkan Perancis 2-0 pada lanjutan UEFA Nation League di Stadion Parken Senin 26 September dini hari waktu Indonesia Barat. Kalian Bape yang diturunkan sebagai starter sebenarnya mampu menebar ancaman serius di 20 menit awal. Sayang, dua peluang emas pemain PSG itu masih mampu dimentahkan kiper Kasper Schmeichel. Perancis yang memainkan Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, dan Oliver Giroud sejak menit awal sebenarnya mampu menebar ancaman di pertengahan babak pertama. Setidaknya, Mbappe memiliki dua peluang emas untuk membawa Perancis unggul. Sayang, tembak jadi menit ke-8 dan 14 masih mampu diselamatkan menjaga gawang Denmark, Kasper Schmeichel. Namun, tuan rumah mampu mencetak gol pembuka keunggulan di menit ke-33 lewat aksi Kasper Domborg yang sukses menuntaskan SS Michael Damsgaard menit berselang, Stadion Parken kembali bergemuruh, usai Andreas Kovt Olsen berhasil membawa Denmark unggul 2-0. Menerima umpan Thomas Delaney, Olsen yang berada di posisi ideal, mampu menyelesaikan umpan tersebut melalui tembakan volley yang tak mampu dibendung Alfonse Areola. Keunggulan Denmark 2-0 pun bertahan hingga jeda. Upaya Perancis untuk mengajar ketinggalan di babak kedua tak kunjung menemui hasil, skuad arahan di tak mampu mencetak gol balasan hingga laga usai. Kekalahan dari Denmark membuat Perancis harus puas berada di peringkat ketiga Liga A Grup 1, UEFA Nations League dengan koleksi 5 poin. Hasil minor yang diraih kilian BAPECS rupanya membawa catatan tersendiri. Modal yang buruk bagi sang juara bertahan Piala Dunia di gelaran Akbar yang bakal digelar kurang dari dua bulan lagi di Qatar. Jika tidak berbenah, Perancis bisa jadi gagal mempertahankan mahkota mereka di Piala Dunia 2022. Badaya cedera dan konsistensi permainan menjadi hal yang perlu dipikirkan kembali oleh Perancis untuk bisa meraih hasil terbaik. Update Pemulihan Cedera Karim Benzema, Kapan Kembali untuk Real Madrid? Real Madrid mulai kembali berlatih ke sesi latihan tim saat mereka akan kembali berlaga pada awal Oktober mendatang, dengan Carlo Ancelotti memimpin latihan timnya tanpa sejumlah pemain yang menjalani tugas internasional. Selain para pemain yang berlaga untuk negaranya di jeda internasional bulan ini, raksasa ibu kota Spanyol juga tanpa dua pemain yang saat ini masih mengalami cedera, yaitu penyerang andalan Karim Benzema dan gelandang serbaguna Lucas Vasquez. Menurut berita yang dilansir via Mundo Deportivo, penyerang timnas Prancis itu masih absen dari skuad saat Real Madrid mulai menjalani sesi latihan mereka pada hari Sabtu kemarin, tapi dia sudah mulai berlatih secara individu atau terpisah dari tim. Karim Benzema menderita cedera otot selama kemenangan timnya melawan Celtic di Liga Champions pada 6 September lalu. Pada akhirnya, jeda internasional ini diharapkan akan memberi pemain berusia 34 tahun itu waktu untuk fokus pada pemulihan dirinya dengan Real Madrid baru akan kembali bertanding melawan Osasuna di La Liga pada 3 Oktober mendatang. Bahkan jika dia sudah kembali, diragukan bahwa Carlo Ancelotti akan terburu-buru untuk memainkannya. Cederanya Benzema meninggalkan lubang pada squad Los Blancos, namun dalam tiga pertandingan terakhir, Real Madrid mampu mengatasi kelemahan tersebut dan menang tiga laga beruntun. Valverde menjadi pemain yang banyak disorot setelah menampilkan permainan apik dan menciptakan tiga gol dalam tiga laga. Bintang Real Madrid, Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 karena duit. Piala Dunia Qatar 2022 jika melihat sekarang itu berarti kurang dari dua bulan lagi. Tapi belum juga dimulai, banyak perdebatan muncul salah satunya apakah Piala Dunia kali ini harus tetap berlanjut atau tidak. Pasalnya banyak pihak yang bingung mengenai keputusan memberikan tuan rumah Piala Dunia kepada Qatar. Hal ini dirasa salah dikarenakan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang muncul sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Belum lagi Piala Dunia berikutnya akan diselenggarakan di benua Amerika Utara. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Sport One, Antonio Rudiger yang merupakan palang pintu rini belakang Real Madrid memberikan pendapatnya tentang Piala Dunia. Memberikan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia bukanlah keputusan yang dibuat para penggemar, apalagi para pemain. Itu menunjukkan bahwa uang memainkan peran penting dalam dunia sepak bola, ujar mantan pelatih Chelsea itu. Saat ini, beberapa orang menyerankan agar para pemain sepak bola memboikot Piala Dunia. Salah satu negara yang paling vokal menyuarakan untuk memboykotan Qatar adalah dari Norwegia. Hal ini juga sedikit ditanggapi oleh Rudiger. Saya melihat perdebatan tentang boykot sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh institusi, bukan para pemain. Tentu saja kami harus melihat hal-hal secara kritis dan kami telah melakukannya, tambahnya. Padahal lembaga yang seharusnya memastikan piala dunia berjalan secara etis dan memberikan penghargaan kepada negara yang menghormati hak asasi manusia adalah FIFA. Eduardo Camavinga ungkap yang bantu karirnya di Real Madrid. Eduardo Camavinga menyatakan jika dirinya bisa mengalami kemajuan dalam penampilan karena ada yang membantunya. Belanda Real Madrid itu pun mengungkapkan orang-orang yang berpengaruh besar. Eduardo Camavinga bergabung ke Real Madrid pada musim panas 2021. Raksasa Liga Spanyol langsung mengikatnya sampai Juni 2027 mendatang. Bergabung dengan Los Blancos sang pemain ketemu dengan nama-nama besar. Meski begitu, pesepak bola yang sekarang berusia 19 tahun itu mampu beradaptasi dan bisa mendapatkan menit bermainnya di tim utama. Musim lalu, dia bermain dalam 26 pertandingan dan mencetak 2 gol, plus catatkan 1 assist di Liga Spanyol. Namun, sang pemain menjelaskan penampilannya bisa berkembang pesat karena Toni Kroos, Luka Modric, dan Carlo Ancelotti selalu memberikan dukungan penuh. Kata R22 Kamafinga dikutip dari Tribal Football, sang pemain mengatakan dia bisa menunjukkan kemajuan dalam karirnya sepak bola karena belajar banyak dari Toni Kroos dan Luka Modric. Selain itu, Kamavinga juga menyebutkan Carlo Ancelotti adalah pelatih yang juga peduli dengan pemain muda sepertinya. Menurutnya, mantan pelatih asing Milan seorang juru taktik luar biasa dan selalu mau ngobrol dengan pemain muda. Dia jelaskan dengan pendekatan itu membuatnya jadi percaya diri tampil untuk Real Madrid. Sementara dengan perginya ke Zemiro KMU, menit bermain Eduardo Kamavinga di Raksasa Liga Spanyol bakal semakin banyak. Sejauh musim ini dia sudah tampil 9 laga untuk Los Blancos di semua kompetisi.